Halo kawan slot semua apa kabar kalian semua? Siapa di sini yang masih belum mengerti cara daftar slot online menggunakan e-wallet Gopay? Jika kalian belum mengerti, saya akan memberikan tutorial cara mendaftar pada situs Rimba Slot. Mari disimak hingga habis. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk mendaftar adalah pergi ke Google lalu kalian searching di Google Rimba Slot88.com, langsung enter. Setelah masuk ke dalam situs, langkah kedua adalah kamu klik pada menu tombol daftar yang berada di sebelah kanan tombol masuk. Setelah kamu masuk ke dalam formulir pendaftaran perlu saya ingatkan untuk mengisi data-data dengan benar yang sesuai dengan pada akun e-wallet Gopay kamu ya. Langkah ketiga adalah isi data user login seperti username atau ID. Setelah itu isi password. Untuk password kalian harus mengingatnya dan dirahasiakan agar akun kamu aman dari peretas. Harap untuk verifikasi password kamu ya kawan. Ini dia kawan hal yang terpenting yaitu data bank atau e-wallet kamu, diharapkan isi dengan benar yang sesuai dengan akun bank ataupun e-wallet kamu ya. Karena saya menggunakan e-wallet Gopay saya akan memberikan contoh daftar pakai akun Gopay, pilih pada pilihan bank yaitu e-wallet Gopay. Selanjutnya isi nama rekening kamu sesuai di aplikasi e-wallet Gopay, lalu isi nomor rekening sesuaikan pada aplikasi e-wallet Gopay. Setelah mengisi data bank kamu, kita lanjut ke menu kontak Anda. Di sana ada kontak email kamu bisa mengisinya dengan email yang aktif. Selanjutnya nomor telepon kamu juga bisa mengisinya dengan nomor yang aktif ya. Pada kolom kode referral kamu bisa mengisinya dengan mengklik link pada komentar ataupun tidak mengisinya juga tidak apa-apa ya kawan. Kita lanjutkan ke kolom kode capca kamu bisa isi dengan kode yang ada di sebelah kiri ya kawan. Selanjutnya langkah terakhir kamu bisa langsung klik tombol daftar di sana. Tunggu beberapa saat maka kamu akan berhasil mendaftar pada situs rimba slot. Baiklah sepertinya tutorial saya sudah selesai alangkah baiknya kalian like, share, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi tentang situs web online.